dunia hadir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 Allahumma shalli wa wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du Alhamdulillah bi inshatillah wa bi qudratillah kita semua bisa berkumpul kembali ya. bisa bersilaturahmi bersama-sama di tempat dan majlis yang barokah ini <coughs> Tidak ada salahnya Pertemuan ini Kita awali dengan permohonan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena <coughs> Kita setelah melaksanakan ibadah sholat maghrib berjamaah Kemudian kita berada di tempat yang mulia Masjid al arif yang kita cintai ini Lalu kemudian kita berada di saat yang istimewa Dan diistimewakan oleh Allah Kita jadikan kesempatan untuk memohon kepada Allah Yang pertama Ya Allah, semoga engkau memberikan umur yang panjang dan barokah. Ya Allah, semoga hidup kami mulia dan akhirnya husnul khatimah. Ya Allah, semoga engkau memudahkan rizki kami semua. Memberkahkan rizki kami semua Ya Allah soleh-solehahkan anak-anak kami Dari mulai yang kecil sampai anak-anak kita yang besar Mungkin cucu kita, duriah-duriah kita Kalaulah ada yang masih duduk di bangku TK, SD, SMP, SMA kuliah Termasuk yang sudah kerja Dan wabil khusus kepada anak-anak kita yang sedang mondok di pesantren-pesantren Yang sedang menggali ilmu untuk penerus Para ulama, para kiai, para ustadz yang sekarang Sudah pada tua-tua Dan kita punya generasi-generasi yang akan meneruskan yang sekarang lagi menggali ilmu di setiap Pondok Pesantren semoga doakan oleh kita semua dimudahkan dalam mencari ilmunya dikuatkan hafalan-hafalannya dibukakan otak dan fikirannya dibukakan hatinya sehingga mendapatkan ilmu yang bermanfaat bermanfaat dari diri-dirinya dan bermanfaat bagi keluarganya Dan juga bermanfaat bagi tetangga Bagi agama dan negaranya Mobil khusus bermanfaat kepada kedua orang tuanya Dan selalu menghormati khidmah kepada guru-gurunya Amin Allahumma ya Allah ya Rabbal Alamin Ibu hadirin kaum muslimin Rahimakumullah Alhamdulillah Ibu-ibu sehat semuanya Alhamdulillah. Alhamdulillah Bapak sehat semuanya Pak Alhamdu. Alhamdulillah <tuh> Jadi harus di absen dulu <tuh> Absen dulu Absen dulu Bu Haji absen ya Jadi bukan hanya malaikat yang mengabsen Tapi kita juga harus mengabsen Kenapa kok kenapa tidak ada hadir si A-O mungkin sakit atau gimana ya lupa nanti kita bisa diingatin lagi ya nah gitu <tuh> di dalam ayat masih surat al-Baqarah a'udzubillahiminasyaitonirrojim bismillahirrohmanirrohim walladhina yu'minuna Bima unzila ilaika Wama unzila min oblik. Ya, Walladzina Setiap ada waw itu artinya apa? Dengan ya <tuh> Dengan Walladzina dan orang-orang Yuk minuna mengimani orang-orang ini Bima kepada sesuatu Atau bima kepada perkara Ungjilah yang sudah diturunkan Ilaika kepada engkau Muhammad waladzina yu'minuna bima unzila ilaika yang dimaksud dengan waladzina di sini adalah mereka-mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala Nah orang-orang yang bertakwa kepada Allah ini Hiu'minuna Mereka-mereka ini beriman semuanya Bima kepada perkara Atau bima kepada sesuatu ungzila yang sudah diturunkan Ilaika kepada engkau Muhammad ini ayat ibu bapak menjadikan suatu barometer juga kepada kita sebagai manusia ya sebagai orang-orang ini ya sebagai barometer tolak ukur atau menjadikan sebuah ukuran apakah kita sudah sampai ke pangkat muttaqin atau kita baru sebagai mukmin apakah kita sudah sampai seorang bertakwa kepada Allah atau kita belum sampai kepada taraf orang yang bertakwa ini ukurannya ya ukurannya walladzina <tuh> yu'minuna ukuran orang-orang yang bertakwa kepada Allah yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah itu ukurannya ya jadi kalau orang yang tidak beriman kepada Allah itu bukan orang yang bertakwa yang bertakwa ini adalah orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala nah, nanti kita berbicara tentang iman sedikit ya <tuh> Iman itu adalah tasdikul qalbi. Iman itu adalah kadar-kadar melalui Menurut Lugowiya, kadar-kadar hati kita membenarkan Itu Iman Ada orang yang membawa kabar Bahwa di jalan ada sesuatu kejadian yang aneh kita hati kita apa percaya itu iman ya ibu mendapatkan kabar ada yang meninggal ternyata ibu ini mendapatkan kabar dari orang yang sangat dipercayai kata ibu amantu saya percaya apa yang kau sampaikan itu i iman namanya tetapi menurut lugawi alias menurut bahasa setiap kita mempercayai sesuatu dari siapapun yang mendak apa e, yang mengkabarnya kita percaya itu adalah i, iman percaya yang dimaksud dengan iman di sini menurut hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam iman itu adalah pertama ikroru mengaku melalui li, lisan jadi lisan kita mengaku kebenaran Allah mengaku adanya Allah mengaku bahwa ini Al-Quran ini sebagai kalamu kalamullah dalam apa ikrarnya? ada ikrarnya, Rodi tubillahi wabil wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil Qurani imama wal hikmah katitunya Qurani imama kita ini ikrar sejati di hadapan Allah Seorang muslim, seorang mukmin, seorang mutakin berikrar bahwa kita ini beriman kepada apa yang disampaikan, apa yang datang dari Baginda Nabi Muhammad SAW. Yang dimaksud di sini, kita iman kepada Al-Quranul Karim. Iman kita kepada Al-Quran ini seperti apa? Pertama, kita harus ikrar dulu melalui lisan kita yaitu imam Al-Quran itu imaman, aku ya kalau kita iman kepada Al-Quran bukan hanya percaya bahwa quran ini adalah kalamullah bukan hanya Al-Quran ini sebagai apa, e, panutan kita, undang-undang kita, bukan tapi kita harus mengakui bahwa Al-Quranu imaman, quran itu sebagai imam nah kalau imam al alquran sebagai imam berarti kita sebagai makmum nah makmum ini selamanya harus ikut kepada imam imam sujud makmum sujud imam ruku makmum juga ruku ya kan jangan menyalahi imam kok kamu jadi makmum apa jadi imam Kok kamu jadi makmum? Kok kenapa tidak ikuti i, imam? Kecuali kalau imamnya salah. Salah. Baru kita ini jangan lalu kita wah salah imam tengah bener nih lalu bubar enggak boleh. Tegur dulu ada tata sopan santun meneguri imam yang salah dengan kata-kata sob. Subhanallah ya subhanallah itu pun kata sebagian ulama ahli fikih itu jangan kita niat memberitahu tapi kita ini jangan niat membaca subhanallah aja ya niat kita membaca sub menegur tapi kita ah, niat aja menegur tapi niatnya baca sub bertasbih kepada Allah subhanallah dua sampai tiga kali satu kali subhanallah subha subhanallah nah ini mak imam ini harus tahu juga ini kita ini salah nah ini yang tahu makmum ini kita harus ikuti peneguran dari Ma, makmum tetapi yang disebut kita imam dengan makmum seperti kita Alquran sebagai imam kita sebagai makmum rasanya Alquran ini tidak akan pernah salah ya Al-Qur'an ini tidak akan pernah keliru. Dari semenjak Al-Qur'an ini diagendakan oleh Allah ke muka bumi ini yang disebutkan wahyu ilahi melalui malaikat Jibril diberikan kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dari sejak itulah sampai kapan pun bahkan sampai akhir kiamah sampai kiamah pun Al-Qur'an ini tidak akan bisa dirubah. Dan tidak akan berubah. Sukan ganti ulama berubah ya. Ini ulama besar ganti aja. Jangankan merubah Quran Pak. Menafsirkan Quran secara ro'yu. Hanya dengan akal-akalan kita sendiri. Kata hadis Rasulullah. Man Quran, nabi ra ihi. Barang siapa orang yang menafsirkan. Maaf ya, yang menafsirkan Al-Quranul Karim, satu ayat kita tafsirkan, tetapi pakai pikiran kita, akal kita. bawa minanar, maka persiaplah orang itu tempat di dalam neraka. Jadi kalau kita tafsirkan dengan akal kita sendiri. Maka saya juga tidak berani, ya. Tidak berani apa? Ini ada beberapa ahli tafsir yang menafsirkan ayat ini. Sebuka Ibnu Abbas. Oh Ibnu Abbas, cara menafsirkan ayat ininya seperti ini. Sebuka Ibnu Kasir. Oh Ibnu Kasir ini seorang ulama. Menafsirkan ayat ini seperti ini. Sebuka Jalaleng. Oh menafsirkannya seperti ini. Sebuka ruhul bayan saya buka uh, apa itu kalau nggak salah saya buka-buka ini sampai tafsir saya insyaallah punya 10 tafsir saya buka ini beda-beda ini tetapi kita ini buka kenapa ulama ini tapi beda tapi sama tujuannya begitu ya saya rasakan oh kalau saya langsung menafsirkan dengan otak sendiri dengan keinginan sendiri takut salah karena ilmunya dangkal Ya, Karena ilmunya dangkal alias ilmunya sedih, sedikit Kalau ahli tafsir ilmunya ya luar biasa lah. Ilmu afapunnya sudah masa wajar lah ya Al-Quran ini semakin kita selami semakin dalam Semakin seberangi semakin lu Kalau kita menyelam laut pun ya tanpa pakai alat bisa Tandas di lautan mau muncul dewi, ya kan? Nah kalau orang-orang ini menafsirkan dengan akal sendiri tanpa dukungan faktor ilmu-ilmu yang lain, maka tunggu sesat dan menyesatkan. Ya, ya, konon kan ceritanya kemarin ada orang yang apa menghalalkan apa hubungan dewasa di luar nikah? Pergaulan kumpul kebo itu seorang ulama katanya ya. Yang kemarin sempat viral, ternyata itu orang itu baca Qur'annya pun belepotan. Jangankan untuk menafsirkan Al-Qur'an, bacanya pun sudah belepotan, acak-acakan. Apalagi sudah harus menafsirkan Al-Qur'an. -Qur, Al Makanya Ibu semua hadirin kaum muslimin rahimakumullah, lebih baik kalau kita semuanya harus sadar kita di bawah garis kemampuan untuk menafsirkan Al-Qur'an, ikuti ajahlah ulama-ulama ahli taf, tafsir yang sudah ada, ya kan? Ahli tafsir itu kan. Kalau ahli tafsir tafsir yang sudah diterjemahkan itu sudah ada ya. Uh, itu. <tuh> itu pun harus dilihat siapa yang mengarangnya siapa yang menafsirkannya harus jelas ya ulama-ulamanya itu jadi jangan asal juga gitu kan nah itu <tuh> nah ini ibu bapak hadirin kaum muslimin rahimakumullah jadi wa iqraru bilisan Al-Qur'an ini kita ikrar kepada Allah bahwa Qur'an ini imaman ya Allah percaya Al-Qur'an ini adalah sebagai imam Al-Qur'an ini sebagai imam tidak akan produk Allah itu kan produk Allah Subhanahu wa taala bukan produk manusia wahyu ya kan hukum itu ada dua ada hukum wahyu ada hukum rayu itu kan kalau hukum wahyu yaitu hukum Allah huruf al qur kalau hukum ro'yu itu hasil musyawarah seperti yang sedang digodog sekarang ini ya di DPR itu hukum rayu ya hukum roh roh yuk jadi kalau hukum roh yuk pantes ada pro dan kontra ada yang setuju dan ada yang tidak. tidak yang tidak setuju yang setuju diam yang tidak setuju dem demo <gitu> itu, kan? itu hukum hukum apa hukum roh yuk hukum produk manusia manusia Adapun hukum wahyu Allah rasanya enggak ada yang demo ya nggak ada, sukan demo mahasiswa ke masjid hukum Quran warisan harus dihapus, nggak ada, cuma beberapa gelintir aja. dulu menteri juga ada yang ingin menghapus apa ayat warisan. Ibu-ibu ada yang demo? nggak, nggak ada, cuma peletak peletak aja, nggak nggak mau dipoligami. ya, tapi nggak ada demo besar-besaran sukan di DPR, di mana di menteri agama sukan ibu demo karena ayat apa? ayat pan kihu ma toba lakum minan nisa masna wasulasa waru waru ba. nikahlah wahai kaum bapak-bapak ya kepada apa? ma kepada istri toba yang cantik lakum menurut kalian cantik menurut yang mau menikahnya masna 2 wasulasa 3 Waruba itu milih ulah dijumlahkan dua jeng tilu tilu jeng opat, jadi <ganti> itu di, ya milih ya milih mau mau dua mangga mau tiga mangga mau mas mau empat silah silahkan ini hukum Allah ini pilihan tapi kata Allah pakin hitung kalau kalaulah kalian para laki-laki takut tidak adil sudah saja satu kalau takut tidak tidak adil tidak bisa makna tidak akan bisa makna mampu membagi rasa membagi cinta membagi rezeki dan sebagainya udah pawahidah satu saat satu saja ya ada yang demo ibu-ibu enggak -ibu? ada, nggak ada yang demo ya gitu. demonya mungkin demo ini hapus hapus habis-habisan nggak ada itu produk Allah ada yang menerima Ya Allah memang ini hukum ha? Allah Hukum Allah, jadi ayat ini, Ibu, semuanya dari awal sampai akhir, dari A sampai Z, ya Bu. Ya, ini harus diterima oleh kita semua sebagai orang yang bertakwa. Al-Quran ini, pada secara globalisasinya, dibagi empat rumpul. Ya, yang pertama ada rumpul muamalah ya rumpul muamalah itu Al-Qur'an mengatur urusan perdagangan, pertanian diatur oleh Al-Qur'an Bu. Dagang yang bagus seperti ini, tani yang bagus seperti ini muamalah aja, bertransaksi dan sebagainya Al-Qur'an ini mampu mengatur. Dan tidak ada bahasa tidak level. Setiap zaman sampai zaman ke zaman sampai akhir zaman pun Al-Quran insyaallah akan selalu lepal dan bisa menjawab dan mengatur seluruh aspek kehidupan dalam urusan perdagangan, pertanian, jual beli dan lain sebagainya. Itu harus diimanin ku ibu jadi orang-orang yang bertakwa ini yakin yang percaya ya, khusus secara individu hukum untuk individu nih untuk kita ini sebagai umat muslim ini sebetulnya sudah tidak memerlukan hukum lain adalah Al-Quran ini sebagai hukum bagi kita sehari-hari makanya Indonesia itu sebetulnya walaupun bukan negara Islam tetapi Tinggal berapa persen lagi, ya? Hanya berapa persen lagi yang tidak diamalkan sebagai sepet utuh. Salat udah, bebas. Ya Salat udah be. Ini kan hukum I. Islam. kedua jahat udah. Ada haji udah. Ada umroh udah. Ada semuanya udah ada. Maka kita jangan klaim bahwa negara kita negara komunis bukan nanti kan diperebut patuh. kalau ini sudah apa berapa persen ini sudah umat Islam sudah aturan Islam. Dulu kan zaman Bromo, zaman VKI, zaman ini pak jangankan ngaji seperti ini pak dikir dikir juga diawasi. Ya mau ngaji Tauhid juga mengenalin Allah Subhanahu Wa Taala itu harus tengah malam bu. Ya. Tidak ada anak-anak kecil ngaji pada maghrib nggak ada bu. Ulama-ulama dulu bercerita yang sudah meninggal itu dulu bercerita bahawa saya ngaji pun di tengah gunung pak bisa baca tafsir, bisa baca Quran saya ini di gunung ya, kan alhamdulillah kita ini sudah diberkahi, dirahmati oleh Allah kemerdekaan kita ini sudah aman, tentram, bisa kita berkomunikasi, bisa-bisa kumpul dengan aman dan nyaman, ya bu ya, mudah-mudahan selalu terus aman dan nyaman nah ini Quran ini bu, rubul Mu'amalah, kita ini sudah dibagi oleh ayatnya terima semuanya. Yang kedua Al Quran itu ada seperempat lagi mengatur rubul ibadah, urusan ibadah, sholat ya, Zakat apa sholat apa lagi, zakat, puasa, mau haji. E, apa salat-salat yang lain ini tahajud sebab ini diatur oleh Al-Qur'an. Ya, diatur oleh Al-Qur'an? -Qur. Al Al-Qur'an. Kenapa rubul muamalah dulu? Ya, kita harus beli baju dulu. Harus punya uang dulu baru kita apa? Melaksanakan ibadah salat. Sol Lalu ada yang rukul yang ketiga semperapat lagi, rukul munakahat. Ya? munakahat panjang kalau dibahas di dalam ilmu fikih itu panjang sekali bab munakahat bab pernikahan itu ya jadi urusan nikah ini diatur oleh Al-Quran yang mahram tidak boleh nikah kepada mahram diatur ibu ya ada yang mahram yang abadi ayah mahram yang tidak abadi kan yang mahram abadi seperti adik kakak alo dan Keponakan paman itu abad, abadi selamanya tidak boleh menikah Itu diatur di dalam Al-Quran Bab munakahat semuanya Jangan tanya-tanya ke sana ke sini tanyalah Al-Quran Apakah saya bisa menikah dengan siap? Tanya quran Kalau tidak baru kita apa? Belajar kepada orang yang ngerti Al-Quran Ya ada yang mau nikah, datang sama saya datang. datang udah ini saya tanya walinya siapa oh ini ini ini, gak bisa pak wali bapak ini ini ini ini, habis walinya kalau habis walinya harus wali hakim kalau kita datang ke penghulu wali hakim itu tidak boleh sama bawahan harus langsung sama kepala KUA nya gitu ya sekarang ini banyak gitu ya banyak artinya banyak yang mau menikah-nikah ini nikah apa nikah siri nikah agama ya apa ya <gak> nikah agama nikah agama saya konsultasi boleh kan nikah agama atik-tikahkeun <dengan> heula we <wajanah> gitu tikahkeun ya makanya ibu semuanya hadirin kaum muslimin rahimakumullah daripada orang campur gaul tanpa ada ikatan daripada orang kumpul kebo, udah aja tanya kamu, kamu mau nikah nggak? Nikah punya uang segini kalau nikah ramai-ramai nggak punya? Nikah itu jangan gratis, gerak gratis. Tinggal ujang datang kemana ke KUA, calonnya ini, walinya ini, saksinya ini nggak harus pakai uang, gerak gratis. Kalau datang ke sana mau saya mau saya nikahin, nikahin apa di majelis taklim, bayarnya berapa pak? Ibu punya uangnya berapa? <laughs> Ada yang nikah ini sudah 2 tahun datang lagi Oh Ustaz, saya tadi tadinya mah gak mau diurusin Karena punya anak, jadi saya tanya, gimana ngurusinnya? Oh begitu udah telanjur gampang saja tidak sulit, ya. tidak sulit ya. Udah nikah agama dan sulit kita datang kepada KUA minta surat tidak tercatat bawa ke hakim minta surat isbat isbat nikah datang lagi kita bawa tukerkan ke buku di KUA setempat selesai dapat buku anak punya suami punya gitu kan. Tadinya mungkin ibu-ibu banyak yang seperti itu bukan jangan seudon gitunya berarti mungkin apa gimana gitu ya. Kan kurang percaya atau gimana kepada calonnya ya gitu kan oleh calonnya ini ya. Itu yang mengesahkan itu walinya ya, yang mengesahkan walinya nah diatur dalam Al-Qur'an, diatur dalam Al quran Percaya semuanya tidak ada yang meleset Al-Qur'an akan mampu mengatur urusan bab munakahat, urusan nikah. Nikah mahawai diatur diaturku Al-Qur'an, ada di Al-Qur'an semuanya yang ketiga rupul jinayat urusan peperangan urusan jihad dan sebagainya Alquran itu mengatur di ujung Alquran di ujung ayat seberapa apa seprapat, al Alquran ujungnya mengatur uruhan jinayat urusan perang berperangan tuh nah ringkaskan semua ini Alquran ya Alquran ini 6666 apa ayat 30 empat 114 surat Ini harus semuanya kita imanin sebagai kita orang yang bertakwa bukan hanya mengaku bahawa saya orang takwa saya mutakin tetapi kita harus ikrar di hadapan Allah saya terima saya aku bahwa ini adalah Al-Quranul Karim sebagai Imam sebagai undang-undang sebagai hudan sebagai petunjuk ini sebagai kalamullah kalam Allah subhanahu wa ta'ala Jangan kita mengaku kepada Al-Quran kalau kita akhirnya tidak belum ikrar dulu ikrar pada Allah. Yang kedua arti dari iman itu ikhtidu bil Kita harus mempunyai tekad yang kuat. Tekad ya kuat sehingga tekad ini mampu didobrak oleh apapun saya tetap menerima Al-Quran ini sebagai kalamullah sebagai aturan Allah sebagai undang-undang Allah di muka bumi ini ini adalah hati kita ma pamangi anu pasti nutekan aku wah kingsir ya bu ya Sat geleg pageh sacangred pageh sagolek pamkek kita ini tidak berani merubah pendirian hati kita sampai kita mati sampai di hadapan Allah tetap Al-Qur'an sebagai hudan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah tanyain ke Qur'an semuanya bahkan orang yang bertakwa itu tidak berani berbicara tanpa ada SK dari Qur'an surat keputusan halal atau haram Orang yang bertakwa kepada Allah tidak berani melangkah dan memutuskan suatu keputusan tanpa meninjau dan menimbang dulu dari Al-Quran -Qur, Al Kalau Al-Quran mengatakan halal, cepat dilaksanakan Kalau Al-Quran mengatakan haram, dia itu tidak berani melangkah selangkah pun itu Orang takwa yang begitu jadi Quran bukan hanya dijadikan pejengan, hanya dijadikan bacaan saja. Isinya kita bil jinan atau bilkolbi. Hati kita ini mengaku hati kita kini kuat terhadap Al-Qur. Al-Quran, sok belajar Quran, amalkan. Tahu artinya, tahu tafsirannya, amalkan oleh kita. Semuanya ayat demi ayat. kita udah umur 60 tahun ya yang namanya Alquran baru mengenal surat Yasin aja atau surat Al-Fatihah aja ya atau surat Ar-Rahman aja ya mungkin karena kita ini ada tawasul baca Fatihah, ada yang syukuran baca surat Ar-Rahman, baca surat Yasin dan sebagainya. Hanya itu pada Alquran ini luas sekali ya luas sekali Alquran ayat demi ayat kita cernak, kita pahami kita apa renungi setelah itu ambil natijahnya kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari itu Quran nah, karena Quran cuma fatihah aja Quran Quran gunanya, tapi nggak isinya nggak ada itu Mas sekarang ini banyak anak-anak kita ini di pondok kadang-kadang anak-anak ini tahfidz Quran, belum tentu dia itu tahfidz bisa baca Quran, bisa mengamalkan Quran. Saya dorong semuanya yang seharusnya kita bukan hanya tahfidz Quran tetapi kita harus bisa mengartikan Quran, menterjemahkan, kemudian bisa mengikuti tafsir para ulama dan kita bisa anak-anak kita mengamalkan daripada Al-Qur'an. Ada anak-anak yang hafal Quran ini hafal Quran Lewat sana Lewat sana anak-anak ini Baru anak-anak mungkin gak ngerti Ya itu ngerti saya lagi duduk itu Anak-anak bawa Quran ini Bawa Quran bukan dipegang di sini Bahkan buntan rengkuhnya mah ada Menghormatinya mah ada kepada orang tua mungkin ya Tapi Al-Quran ini ikut ke bawah Biasa mungkin tangan gini ya Gitu tangan atasnya pun ngiring ngalaho. Ini Qur'annya ikut ke bawah. Panten ngira. <laughs> Jadi, punten Al-Qur'annya ikut ini apa? Di bawah. Di bawah. Ini artinya Al Ay, anak ini jago tahfidz Qur'annya, Pak. Jujur -juj sudah di luar kepala ini. Tapi Azab terhadap Qur'an. Beda ada Qur'an dan tafsir. Menurut ulama gini Al-Qur'an maaf ya sebagian ulama itu Qur'an itu kita pegangnya juga harus punya untuk harus su Suci kalau tafsir ada yang apa banyak-banyak Qurannya tapi banyak lagi apa bahasa-bahasa kitanya ini makruh hanya makruh bebas tidak tidak punya wudhu juga nggak apa-apa punya makruh aja kan sebaiknya kita ini punya Wu eh, pegang buku juga punya wudhu itu bagus ya nggak pegang apa-apa juga selamanya biar kita punya Wu punya wudhu itu bagus juga ya gitu. ini tahfir Qur'an anak-anak kan orang tua kita pengen banyak yang tahfir Qur'an Apalagi kalau sudah di TV lihat anak-anak seumur lima tahun hafal Quran, 10 tahun hafal Quran, 11 tahun hafal, pengen anak kita seperti itu. Ya. ya, Diponokin anak kita ke tahfid Quran, ih tahfid Quran dari awal sampai akhir ditanya syaratnya sholat ada berapa, neng? Nggak tahu syarat naudhu ada berapa, nggak tahu, ini cuma geng pada nggak tahu begini. Ya saya ini tiap hari tiap saat ini bangun tidur mau tidur Quran yang dipegang, Bu. Apalagi saya lihat di Jawa ini anak-anak kecil belum nyengka di toko aku itu, "Wabil akhiratihum yakin, main bal aja sepak bola, wabil akhiratihum sambil lari-lari juga itu, Itu aja Pantas apa aja anak-anak apa kerjaannya cuman itu aja di murojaah di bulak balik terus. Ya? hari kita makan hafal Quran, ah coba pagi-pagi hafal -pagi Quran, wabil kan orang cuma satu kali ya bu ya dibuka-buka lagi nanti malam wabil akhi wabil akhi, naw lagi gitunya. kita mah biasa usia segini mah lu apa susah hafal, mudah lupa biasa hafalnya sulit berakting kapalnya lu luar biasanya itu gus dibolak dibalik juga itu tetap susah hafalnya ih udah hafal lupa netemu udah sih tahun sih cairan cair dina daun tak talse langsung ngagolosor pulang lagi ngapa-apalah kita sudah berusaha ngancuman bu pak kalau seandainya kita maksud menghafal Al-Quran satu ayat kemudian lupa lagi itu dosa besar ya makanya ibu yang sudah mengha menghafal ya yasin menghafal fatihah menghafal apa saja usahakan jangan sampai lupa kalau lupa dengan sengaja ibu mena apa menghafalnya sengaja menghafalnya ibu teh buat apa aja pengen dihafalwe nah lupa lagi itu dosa bes dosa besar kenapa dosa besar, karena itu sudah hafal orang itu dianggap, dianggap sepe sepele ya pak saya juga dulu hafal waduh ha. sekarang gimana, lupa lagi dosa besar, gimana tadinya bapak waduh itu denger dengar langsung hafal atau bapak ini apa, maksudnya menghafal? maksudnya menghafal dan sampai hafal, sekarang gimana lupa lagi, dosa besar mas hafalin lagi, dosa besar tuh Ya angkat lagi yang sudah hafal. Dulu saya wakil apa? surat uh, ama sudah hafal nih. Ah oh, sekarang lupa? Lupa lagi. Maka jangan macam-macam kena Quran ini, ya. Kalau kita tidak berani tului menghapal jangan menghapal Ya, jangan mengapa. Biasa dibaca aja gitu kan. Apalagi se seperti udah usia segitu Nah, ibu semuanya hadirin, itu hati kita ya. Hati kita ini harus menerima, meyakinkan, mengimani terhadap Al-Qur'an. -Qur, Al itu tanda atau kriteria orang-orang yang bertakwa. Kalau kita belum begitu berarti kita belum jadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, iman itu adalah wa'amalul bil arkan. Iman ini di samping Al-Qur'an ini yang datang dari Rasul ini diterima dan diimani dan diamalkan oleh seluruh anggota kita. Coba ya, soal anggota kita ini, otak kita, pikiran kita, hati kita, Al-Qur'an bisa ngatur, menata otak, menata hati, menata tangan, menata semua seluruh anggota kita bisa diatur oleh Al-Qur'an. Tangan harus seperti apa setiap harinya, kaki harus seperti apa, melangkahnya kemana. Kan gitu. Di dalam surat yasin dijabarkan bahwa ketika kita mau pergi ke masjid, mau pergi ke majelis ta'lim, apapun yang dilihat oleh kita, apapun yang dipegang oleh kita, apapun yang dipijak oleh kita, semuanya ikut serta memohon dan berdoa kepada Allah. Baca surat yasin. Ketika kita menginjak tanah, tanah itu berbicara cuman enggak kedengaran. Ya Allah, aku ditinjak oleh orang oleh kaki orang yang akan pergi ke masjid, yang akan bersolat berjamaah, yang akan melaksanakan apa menghadiri majelis taklim. Ya Allah, semoga kakinya ini diselamatkan di waktu melintas di al mustaqim ya Allah itu makanya setiap langkah demi langkah untuk menuju ke masjid ini langkah ibu semuanya dihitung semuanya ini menguntungkan bagi kita makanya yang banyak langkah yang paling beruntung ke masjid ini siapa yang jauh rumahnya ya Pak, Mbak, Mbak, jauh rumah jauh saya gitu <laughs> dari sana itu ah kalau yang dekat kukulilinganilah tuh ah ini para memang ditata pak Haji dicakat, kumurilin gila kan ditutung, murilinnya gue. Kenapa nih murilinnya pak Haji? Ah saya pengen banyak amal aja gitunya. Pendol ketemu dengan siapa? Ketemu dengan teman, salam dulu, silaturahmi dulu ya. Itu. Eh dari, dari mana aja Mas damang sehat, alhamdulillah maaf ya lahir dan batin tuh kan setiap orang bertemu kita saling berdoa, saling memohonkan, saling ampun, saling bebaskan kan ini ada apa uh, ada ada apa kesempatan gitunya untuk berbuat kebaikan gitu kukuli denganlah itu ya, Anurada deket, masih dia taya cuma supaya apa banyak langkah langkahnya. Jadi tanda orang yang bertakwa kepada Allah, kriterialnya walladina yu'minu nabima un zila ilaika. Jadi mereka beriman kepada Al-Quran yang sudah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW beriman itu menerima seluruhnya Al-Quran dan isinya Al-Quran -Qur, Al Al-Quran siap. Idian ya dan kubul bahasa nama. Harus idian aku Aku kobul, tarima, ditarima, diaku dan diteri, diterima. Bukan hanya diaku saja, tapi tidak diterima, ya? Diaku ini sebagai suami saya, tapi pas kabumi itu ditarima, ada salah. Ya kan? Salah gitu. Jadi kita mengaku bahwa ini suami saya datang ke rumah tok tok oh iya masuk. Berarti itu idian dan kabur. Al-Qur'an itu umpama diterima sebagai aturan kita, hukum kita dan ketika datang aturan Al-Qur'an siap untuk dilaksana, dilaksanakan. Makanya sebentar lagi nah, makanya iman itu ada dua. Ada iman yang penuh dengan keyakinan imannya yakin nah, orang dia yakin ya, imam te iman te, yakin kumaha iman yakin teh samina wa ato na nah, di dalam Al-Quran innamal mu'minuna idza ila llahi wa rasul ujung ayatnya antakulu qulu samina wa ato na. Iman-iman orang yang yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala Apabila mendengar perintah Allah Saya dengar wa Dan saya patuh siap melaksanakan Hei sholat, siap saya sholat Hei jakat, siap saya jakat bukan hanya mendengar saja tetapi mereka orang yang bertakwa ketika mendengar perintah Allah atau larangan Allah siap untuk melaksanakan apabila larangan Allah siap untuk menghindari itu yang yakin Iman sohkudu yakin Imana ya jadi kalau seandainya ini perintah Allah wajib khalilullah Nabiullah Ibrahim alaihi salam walaupun itu harus menyembelih anaknya karena ini perintah Allah siap ya Mahluk manusia, malaikat ini sujud kepada manusia, sujud kepada makhluk itu haram kerana perintah Allah pas judu liadama sujud sujud. Kenapa? Karena ini perintah Allah yang haram itu karena perintah Allah jadi wajib yang tidak boleh dan kejam menyembelih anak karena itu perintah Allah jadi berani siapa? Nabiullah, Allah Walilullah, Nabi Ibrahim alaihi itu tandanya orang yang mutakin yang beriman yang yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala apa, apa ini kan? umpama kita perintah Allah harus jakat ya bila jakat kecil lah ayo kita berjuang ayo kita berjamah ayo kita ini dan itu kecil lah ini semuanya jangan untuk mengorbankan harta, jangan untuk mengorbankan apa tenaga, nyawa pun siap rela untuk dikorbankan. Tetapi dengan satu, ya Allah, dengan perintah Allah subhanahu, itu iman yang yakin. Dua, kalau iman yang tidak yakin, yang syak, yang syak ya. Yang ujung ayat, antakunu al-khair min amrihim. Biasanya orang yang imannya yang ad, yang mudab dabun, yang setengah-setengah, eh, yang itu yang setengah-setengah, mama -setengah pak. Istilahnya tidak ada perintah Allah, Teh samina wa asoi wa asoi na. Mendengar perintah Allah, ya abdi nguping datang kaimah malaueng deh, mama. Kaimahnya kurang benar, kurang yakin, mama, ya siap abdi ustaz datang ustaz nagus awah ngaleseh deui gitu itu iman yang kurang ya dijabarkan dalam Al-Quran ya, jadi mudah-mudahan kita semua termasuk imannya yang kokoh dan kuat, imannya yang hebat dan yakin, sehingga mampu mengatakan antakulu samina wa ato. Nah kita dengar dan kita harus patuh apapun perintah, A, mau itu berat, mau itu mau itu apa kecil, mau itu besar, mau itu menguntungkan dan merugikan asal catatan ini perintah Allah kita siap nah itu itu i iman, Nah, mudah-mudahan ibu semuanya ya, yang hadir pada kesempatan ini diberkahi oleh Allah, dipanjangkan umurnya oleh Allah, panjangnya sehat wal afiat indah kehidupannya mulia kehidupannya husnul Khotimah di akhir hidupnya amin, dan mudah-mudahan kita diberikan ketenangan, keamanan kenyamanan ibadah kita aman, ya bu ya negara kita yang sedang seperti ini mudah-mudahan Allah melindungi dunginya Allah merahmatinya ya kita tidak tahu siapa yang salah dan siapa yang benar yang se yang se apa yang sejelasnya atau hakikatnya hanya Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah yang maha tahu Allah yang maha penggenggam Allah yang maha segala-galanya mudah-mudahan ya Bu ya yang salah semoga diberikan apa petunjuk oleh Allah yang benar semoga diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan semuanya jadi seia sekata mudah-mudahan menjadikan negara baldatun toibah ini kan idaman kita semua ya yang baldatun toibah tun warobun go gofur pemerintahnya soleh semuanya, soleh semuanya, masyarakatnya soleh soleh amar amarnya tetap terjaga semuanya ini idaman kita semuanya mudah-mudahan ini bisa tercipta dan terlaksana dengan doa doa para ulama, para ustad para kiai ya, ulama doa yang ini harus begini, yang jelek harus begini mudah-mudahan yang jelek juga mudah-mudahan menjadikan bagus, yang bagus semakin Ba bagus, ya, ya jadi semuanya ini kita, jangan oh, orang ini jelek, siapa tahu besok bisa jadi bagus, kita aja bisa jadi jelek, makanya kita jangan cepat hus, eh suudan su saja semuanya ini untuk memperbaiki negara dan bangsa ini, mudah-mudahan kita dirahmati dan dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amin Allahumma ya Allah, ya Rabbal amin, mohon maaf yang sebesar-besarnya, kalau ada kekeliruan mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, assalamualaikum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 Alhamdulillah kalau masih iya. Nah, artinya itu bukan bendera Hisbut Tahrir. Itu adalah benderanya Rasulullah, benderanya umat Islam. Andaikan mau dipakai oleh Hisbut Tahrir itu adalah suka-suka dia. Mau dipakai oleh mas-mas uh, di sini juga boleh juga nggak ada masalah. Lah kenapa? Kan itu benderanya Rasulullah. Semua umat muslim berhak untuk memakai itu. La, ilaha illallah, la ilaha suci, benderapan di Nabi, tanamkan dalam hati, kibarkan tinggi-tinggi, darilah air Allah. Sahabat Allah, tidakkah hati kita sakit ketika kalimat Al-Qur'an Kalimat yang agung dan suci, yang menjadi jantungnya keimanan umat Islam. Saat ini, kalimat